Hai guys Assalamualaikum selamat datang di channel gue lagi tdxa kali ini gua baru nyampe nih di tempat yang cukup keren walaupun sederhana di kondisinya di kebun tuh di kebun karet ini kalau di Lampung cukup terkenal ya biasa digunakan untuk para sopir atau para orang-orang yang lewat ya dari Metro nder Lampung biasanya mampir ke sini untuk mampir sebentar yaitu untuk ngopi atau minum es dugan selain makanannya murah di sini juga tempatnya enak ya sejuk di bawah pohon karet ya. bagi kalian kalau pas kebetulan mau ke Metro atau Lampung melewati jalan ini ini bisa mampir sejenak ya untuk istirahat dan menikmati suasana perkebunan karet Lately, I've been lying to myself Know I need to get some help Hoping you could save me Baby, put our pictures on the shelf Swore I'm over you, oh well It's not that easy Waking up Kalian kalau ingin wisata di sini atau pengin mampir di Trikora ini, teman-teman bisa cari di map ya, namanya cari aja Trikora, itu berada di Jalan Rasman Jaya, ya. Tapi terkenalnya Trikora, jadi tinggal ketik aja Trikora, nanti kalian bisa langsung ke titik lokasinya. Enak sih guys, di sini tempatnya sejuk, ya suasana suasana perkebunan sana pohon pinus kali ya tapi pohonnya bukan pohon pinus tapi pohon karet oke okay guys mungkin cukup sampai sini saya perkenalkan atau review tentang perkebunan cikora nanti kalau mungkin mungkin teman-teman pengen tanya silahkan tanya di kolom komentar dan juga bagi yang belum like subscribe silahkan di subscribe dan di like kalau bermanfaat silahkan bagikan pada teman-teman yang lainnya supaya video ini lebih manfaat lagi bagi yang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh